Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hidup dunia panggung sandiwara Hanya sementara dan permainan Dulu saya punya tongkat makainya begini nih ah, Kayak gini ah, gitu. Dulu hormatnya begini Sekarang udah pensiun, Tuhan mengendaki Saya punya tongkat tapi mainnya begini ah. Maka jangan sombong Karena pangkat jabatan tongkat itu Sementara enggak ada artinya gunakan untuk menjaga agama Allah dan melindungi yang lemah. Oke, okay? terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Para sementara dan permainan. Itulah tadi kawannya. Itulah tadi sosok Irjen Purnawirawan Umar Septono ya. Beliau, mantan Kapolda yang viral, yang sering viral, kawan. Inilah beliau yang sering viral. Nah, ya, Irjen Umar Septone ini merupakan alumni Akademi Kepolisian atau AKPOL 1985. Beliau juga mantan Kapolda Nusa Tenggara Barat. Ya, itu berpengalaman dalam bidang lantas. Beliau lahir di Purbalingga, Jawa Tengah. Pada tanggal 13 September 1962. Saat menjabat Kapolda NTB, beliau dikenal sebagai Pati yang humanis religius, serta inspiratif. Di setiap kesempatan, ya, Irjen Polisi Umar tak segantur langsung ke lapangan, bahkan sampai ke polosok desa. Sikap terpuji. Dirjen Umar sering menuai pujian warga netizen. Termasuk saat beliau membopong korban kecelakaan pada tanggal 1 Januari 2016 Kala itu sepulang meninjau anggotanya yang berdinas mengamankan tahun baru 2016 Dirjen Polisi Umar Septono melihat kecelakaan Di jalan lingkar selatan Mataram Tiga orang tergeletak. Irjen Umar lalu memerintahkan sopir mobil dinasnya putar balik. Menuju ke lokasi kecelakaan. Yang dilakukannya kemudian adalah turut mengevakuasi korban kecelakaan. Dia juga memerintahkan ajudannya menyetop mobil yang lewat. Untuk minta tolong agar membawa korban ke rumah sakit yaitu Rumah Sakit Bayangkara. Punya polisi itu ya. Beliau juga membopong seorang bocah korban kecelakaan dan memasukkan ke sebuah mobil. Pada sore harinya, Irjen Umar menjenguk korban ke kecelakaan itu di rumah sakit dan menanggung seluruh biayanya. Eh. Di kesempatan lain, Irjen Umar terpaksa naik sepeda motor untuk mengejar waktu sholat untuk sholat berjamaah. Sikap religius Irjen Umar ini ditandai dengan tindakannya yang selalu berusaha sholat lima waktu. Di awal waktu dan berjamaah di masjid. Lima waktu saya diawali waktu berjamaah di masjid Di saat depan sebelah kanan, itu harga mati. Hidato Irjen Umar Setona yang sempat viral beberapa waktu lalu. Sikapnya ini dipegang Teguh oleh beliau. Misalnya, pernah buru-buru meninggalkan undangan festival. Di senggigi yang dihadiri ribuan masyarakat Untuk mengejar sholat berjamaah di masjid Karena jalanan macet Akibat banyaknya pengunjung festival Beliau pun meminta anak buahnya Memboncengnya dengan motor menuju ke masjid terdekat Agar tidak ketinggalan sholat berjamaah di awal waktu Dirjen polisi Umar juga dikenal sering memberikan tausiah dan tak segan untuk dekat dan mencari inspirasi yang positif dari anak buahnya. Meski dua bintang berada di puncaknya, beliau tak sungkan memberi reward kepada anak buahnya yang berani menghentikan mobilnya. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 27 Juni 2016. Dua orang polisi dipanggil untuk berdiri di belakang Kapolda NTB, irjen Polisi Umar Sektornya dalam sebuah apel. Dua prajurit berpangkat Brigadir itu mendapat apresiasi karena tak takut menghentikan mobil dinas Kapolda NTB di kawasan Bypass Bandara Internasional Lombok. Brigadir itu menghentikan mobil dinas di atas Dinas atasannya untuk memberikan kesempatan kepada seorang nenek Pembawa kelapa untuk menyeberang jalan Karena dia tidak takut Sebab dia mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Tuhan yang Maha Esa Dia tahu nasibnya tergantung kepada Tuhan Bukan kepada Kapolda Ujar Umar lantang dalam suatu apel di Mapolda NTB Menjelang akhir masa dinasnya sebagai Kapolres NTB, Irjen Polisi Umar Septono mendatangi anggota Babinsa Tipnas di Polosok Dima yang mendirikan pesantren dengan menyisihkan sebagian gajinya. Irjen Polisi Umar pun mengaku dirinya belum mampu membawa pesantren seperti yang dilakukan prajurit tersebut. Ia mengaku itu akan menjadi motivasi baginya. Pada kesempatan lain. Irjen polisi Umar Septono yang masih berpakaian dinas lengkap pun tidak malu mengangkat barang. Prinsip saya, semakin kita merendahkan hati, semakin tinggi derajat kita. Itu yang harus diingat. Ujarnya suatu ketika. Saat menjabat kapolda NTB, beberapa terobosan dilakukan oleh Irjen Umar. Salah satunya menginisiasi gerakan empati seribu rupiah di Polda NTB untuk disumbangkan kepada masyarakat yang kekurangan. Gerakan ini juga merupakan wujud nyata dari revolusi mental. Seribu rupiah tidak ada artinya, tapi begitu kita kumpulkan, sangat besar dan manfaatnya untuk masyarakat yang membutuhkan Inilah bagian dari gerakan revolusi mental Ujar Umar. Nah, setelah itu dari NTB beliau pindah ke Sulawesi. Ya, ke Sulawesi sebagai kapolda Sulawesi Selatan. Nah, ini sudah pensium ya. Ini ceritanya Irjen Umar luar biasa. Perjalanan hidupnya. Ya, saya mendoakan Pak Jenderal agar beliau senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, diberkahi umur yang panjang dan berkualitas, dan dimerahkan rezekinya yang banyak dari tempat-tempat yang halal. Salam hormat Jenderal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekat enkairi harga mati.